Royal Madrid telan kekalahan perdana, dibungkam Rayo Vallecano 2-3. Duel Rayo Vallecano versus Real Madrid yang berlangsung di Estadio de Vallecas Madrid itu berakhir dengan skor 3-2 untuk kemenangan tim berjuluk Los Vallecanos. Rayo Vallecano mampu unggul cepat lewat aksi Santi Comisana yang berhasil mencetak gol saat pertandingan baru berjalan 5 menit. Real Madrid kemudian bereaksi dan berhasil berbalik unggul melalui dua gol cepat yang dicetak luka Modric, 37 penalti, dan Idar Militao 4 menit kemudian. Namun, jelang berakhirnya babak pertama, Rayo Vallecano berhasil menyamakan kedudukan. Alvaro Garcia mencetak gol guna mengubah skor menjadi dua sama. Rayo Vallecano mampu kembali merestorasi keunggulan. Mereka mengubah skor menjadi 3-2 lewat gol penalti Oscar Trejo. Trejo pada awalnya gagal merobek jalan Real Madrid setelah tembakan yang mampu dibaca kipas-kipas Choice. namun wasit meminta tendangan penalti diulang. Oscar Trejo kembali tampil sebagai eksekutor, kali ini dia berhasil menaklukkan Kurtz dengan melepaskan tembakan keras ke sisi kanan gawang. Valecano mendapat hadiah tendangan 12 pas setelah dering karvajal dianggap handball. Hasil ini membuat Real Madrid menelan kekalahan perdana di Liga Spanyol 2022-2023. Mereka sekaligus gagal merestorasi posisinya di puncak klasemen yang kini direbut Barcelona. Real Madrid untuk sementara menduduki posisi runner-up dan meleksi 32 poin dari 13 pertandingan, tertinggal 2 poin dari Barcelona di urutan teratas. Hasil Undian Babak 16 Besar Liga Champions, Real Madrid Jumpa Liverpool Undian babak 16 besar Liga Champions musim 2022-2023 telah dilaksanakan Senin 7 November sore waktu Indonesia Barat dengan sejumlah laga seru tersaji termasuk Real Madrid kontra Liverpool. Los Blancos dan The Reds bersua secara prematur di babak 16 besar seiring dengan kegagalan Liverpool untuk mengatasi Napoli di babak grup. Ini merupakan partai final ulangan musim lalu ketika Real Madrid keluar sebagai pemenang dengan skor 1-0 berkat gol tunggal Vinicius Junior. Selain itu, beberapa laga menarik lainnya yang patut disinggung adalah pertemuan saint Jerman atau PSG dengan Bayern Munich. Ini akan menjadi pertemuan antara dua tim yang dipavoritkan untuk menjadi juara musim ini. Saint-Germain terpaksa harus bertemu lawan yang lebih sulit setelah dilangkahi oleh Benfica di babak grup dan lolos sebagai runner-up grup H. Pertandingan berusia Dortmund kontra Chelsea juga tidak bisa dilewatkan, sedangkan AC Milan akan bersua dengan klub raksasa London dan Utara Tottenham Hotspur untuk babak 16 besar. Napoli yang bermain gemilang di babak grup akan bersuah dengan tim asal Jerman, Entra Frankfurt, selagi perwakilan Jerman lainnya, RB Leipzig akan menghadapi salah satu kandidat juara musim ini, Manchester City. Terakhir, ada Inter Milan yang dipertemukan dengan FC Porto dan juga Benfica yang dipasangkan dengan klub Roots. Babak 16 besar akan dimainkan dalam dua leg dengan yang pertama digelar pada tanggal 14 hingga 15 dan 21 hingga 22 Februari 2023, sedangkan leg kedua akan dimainkan pada 7 hingga 8 Maret dan 14 hingga 15 Maret 2023. Real Madrid tekung Chelsea untuk transfer Christopher Nkuku Rencana Chelsea untuk mendapatkan jasa Christopher Kuku di tahun 2023 nanti berpotensi menemui kegagalan. Real Madrid dilaporkan tertarik untuk membajak transfer pemain RB Leipzig tersebut. Namang kuku sudah jadi topik hangat di bursa transfer. Ini disebabkan sang penyerang tampil apik di lini serang Leipzig, sehingga banyak klub berminat padanya. Chelsea diketahui sebagai salah satu tim yang tertarik merekrut Cuckoo. Bahkan, The Blues diketahui sudah mengajak sang penyerang untuk melakukan tes medis di bulan lalu. Laporan Ogdiario mengklaim bahwa rencana Chelsea itu berpotensi gagal, karena Real Madrid memutuskan untuk tertarik merekrut sang pemain. Menurut laporan tersebut, Real Madrid tertarik merekrut Nkuku sebagai penerus Karim Benzema, sang striker saat ini usianya sudah mulai menua. Selain itu, ia mulai rentan cedera sehingga Madrid butuh pengganti yang bagus. Itulah mengapa pihak Madrid menilai tim mereka perlu mencari pengganti yang bagus untuk Benzema. Kuku yang tampil on fire di Bundesliga dinilai cocok untuk lini serang mereka. Menurut laporan tersebut, kans Madrid untuk membajak Ngkuku masih terbuka sangat lebar. Sang pemain memang sudah punya kesepakatan pribadi dengan Chelsea, namun The Blues belum mencapai kesepakatan dengan RB Leipzig terkait transfer sang striker. Jadi Madrid bisa menikung transfer ini dengan mencapai kesepakatan langsung dengan Leipzig untuk mahar transfer sang striker. Baik Real Madrid dan Chelsea harus siap membayar mahal untuk jasang sang kuku. Sang striker dikabarkan bisa ditebus di angka 75 juta euro. Toni Kroos diambang habis kontrak dengan Real Madrid Gelandang asal jaman Toni Kroos dikabarkan hanya menyisakan satu musim ini saja berseragam Real Madrid. Mantan pemain Bayern München tersebut akan habis kontrak pada Juni 2023 mendatang. Artinya, Real Madrid harus siap kehilangan salah satu motor serangan mereka di lini tengah. Sebab gelandang asal Jerman tersebut merupakan pemain inti bersama Madrid dan Benzema di starting eleven tim. Real telah menyiapkan proposal kontrak baru untuk Toni Kroos. Gelandang asal Jerman tersebut mendapatkan kesempatan untuk memperpanjang kontrak bersama raksasa Real Madrid. Kontrak yang disadarkan sekitar satu musim dan Toni Kroos masih akan berseragam Real Madrid untuk musim depan. Keputusan ini akhirnya juga disetujui oleh sang pemain dan akan segera diumumkan pada langkah awal tahun depan. Apalagi keinginan sang pemain ingin pensiun di Real Madrid akan jauh terbuka mengingat saat ini Toni Kroos juga sudah memasuki usia matang sebagai pemain sepak bola. Torehan piala buat klub dan negara sudah dia terima, penghargaan pribadi juga sudah diperoleh. Kematangan inilah yang membuat sang pemain ini sukses pada setiap tahunnya.